untuk memberikan selalu kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini, ada sebuah kabar spesial yang membahagiakan tentunya di malam ini persahabat. Ya Alhamdulillah, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang baik yang untuk mensupport, mendoakan, mendukung idola kesayangan. Salah satunya dari... Istri Gubernur Lampung persahabat ya masya Allah ini adalah ibu angkatnya dari alhasil gejorah dari Lampung luar biasa pejabat loh masya Allah luar biasa banget ya bahagianya dan tentu di sini ada sebuah ucapan dari istri Gubernur Lampung sehat sehat selalu baby L jadi anak soleh barakallah anak yang membanggakan orang tua dan keluarga. Wah wow, luar biasa pastinya bersahabat yang langsung dijenguk oleh Ibu Gubernur Lampung Duh yang jengukin babang El, Masya Allah Omanya nggak kaleng-kaleng ya, luar biasa pejabat loh Tentunya ini salah satu bukti bahwa Orang-orang hebat di luar sana banyak sekali yang mendukung, mensupport Hingga mendoakan yang terbaik untuk Diri Elasti dan Kakak Rizky Bila Selain Ibu Gubernur Lampung, ada juga yang tentunya main ke rumah Leslar di malam hari ini Salah satunya juga ada Anji bersahabat ya Wow, masalah banget, tamu-tamu spesial yang datang ke rumah Leslar malam hari ini memang luar biasa bersahabat ya Mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilang ke kabar berikutnya juga, ini sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan Tim dari Lesland Entertainment kompak banget lagi membawa sesuatu ke atas rumah bersahabat ya ke lantai dua tepatnya Wow, ini membuat kita semakin penasaran Postingan ini diunggah di aplikasi TikToknya ini Yang direpost kembali oleh akun family unskaleslar23 Postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption Semangat tim Leslar Entertainment. Wow, di sini tentunya banyak sekali tanggapan komentar. Dari akun Instagram Sania SGL mengatakan, "Min itu ngapain? Si Aba Fali sepertinya capek ngangkat apa itu?" katanya kebersamaan Yang bertanya-tanya sama pastinya paslabet yang penasaran. Lagi ngapain sih? Tim lho, selalu Wow, di sini juga ada tanggapan lain. Persahabat dari akun De mengatakan di kolom komentar bahwa apa itu kayaknya persiapan buat acara akikah abang Elia. Persahabatan ini bertanggapan juga ini kayaknya persiapan untuk acara akikahnya Abang El. Mudah-mudahan saja apapun itu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran serta kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu tentu informasi yang akurat dari tim Leslar Entertainment. Dan berikutnya juga Persahabat perhatikan ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan terbaru dari Kakabilar. Riges Kakabilar ini mengunggah sebuah postingan ini video lagi main games Barang Chris and Cruz persahabat ya, wow, kayaknya lagi ada dendam banget ya sama MU katakan Bilar main games Liverpool versus MU nih persahabat ya sampai semangat Bilar kalau melawan MU, wow masya allah banget ya ini adalah kesenangan kita mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia terus amin dan kabar berikutnya juga ada Tutu kabar spesial yang kita dapatkan. Malam hari ini, tentunya ada sebuah kabar bahagia karena Ibu Rosmala Dewi lagi berulang tahun yang ke-61. Wow, masya Allah banget ya! Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan tentunya berkah, barokah, dan cita-cita yang selalu diinginkan tercapai. Amin. Kita lihat sahabatnya di unggahan Ibu Rosmala Dewi ini mengunggah sebuah postingan dari Karnova yang sedang video call langsung. Dengan ibu Rosmala Dewi dan mengucapkan happy birthday, barangkali VOM umrik ibu Saya selalu love. Wah, wow, masya banget ya. Mudah-mudahan tentunya bahagia selalu untuk Ibu Unda. tercinta dari Kakak Niskin Bilar. Amin. Dan berikutnya juga ada unggahan spesial yang kita dapatkan dari akun 3D Entertainment. Kita lihat persahabannya satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Lentera Wow ini luar biasa banget ya trending dunia loh masya Allah. Dan di sini juga persahabannya ada sebuah kalimat yang dituliskan Sambutan hangat untuk BBL melalui lagu Lentera luar biasa ya Masya Allah banget tuh trending dan tentunya sudah 4 juta viewers di Indonesia Perhatikan juga lanjutan Kalimat yang diposting dituliskan di kalimat caption Musik video Lentera mencapai 4 juta viewers kurang dari empat hari Trending 2 Youtube Indonesia for Music Trending 2 Youtube Indonesia Dan tentunya bersama trending 9 Youtube Worldwide Wow, terima kasih Official Leslie Lovers Indonesia Leslar official atas dukungan kalian yang gak ada habisnya Lega banget persahabat ya, tentunya menjadi bagian dari Leslar yang selalu mendukung karya-karya terbaik Dari idola kita Les dikejoram maupun Rizky Bilar dengan tak habis-habisnya Wow, Masya Allah, kabar kalah sukses selalu untuk Lentera pastinya, amin Kita masih menunggu kejutan dan cirukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya